Oke. standing ¿� Yang pasti ku dapatkan cintamu. Alright, mainkan hitamnya bro. Yakinkan aku Sebagai milikmu Karena aku kita padamu aku Yakinkan pada Semua orang Bahwa dirimu ini Yang pastikan ku Dapatkan cintamu Itu satu buah lagu sudah Yang kedua, Sarangkaku ya Coba Sarangkaku Engkau kau berikan cahaya dalam namun tak setiap ku Kuharapkan engkau akan bisa membahagiakan ku kau takkan pernah entah kau bisa. Dan menggantikannya Seperti dirinya Dekat muda Selama Tak seperti yang mengharapkan, keuangan bisa bahagia. Kakak, bahagia dengannya. Salahkah aku yang mencintai lu? <laughs> Kau buat aku percaya kamu dan mungkin